Oke, okay, balik lagi ke channel gua. Kali ini, gua lagi-lagi berada di perumahan Java Prakarsa Indah. Yang sebelumnya, gua udah pernah review, ya, uh, salah satu rumah yang dijual. Ya, lu bisa lihat reviewnya di link di atas gua ini. Kali ini, gua akan review sebuah rumah yang statusnya disewakan yang ada di belakang gue ini. Ini namanya tipenya Anthurium. Dengan luas bangunan 110 meter persegi dan luas tanahnya 120 meter persegi. Terdiri dari dua lantai, ya. Untuk bagian depannya ini 8 setengah meter, sementara ke belakang itu 14 ,20 meter 20 cm. Oke, ini statusnya disewakan dan seperti apa sih dalamnya, seberapa bagus sih rumahnya? Yuk. Kita masuk ke dalam, kita tur ke dalam rumah. Yuk kita mulai masuk Pertama kali masuk kita akan disambut dengan carport Yang bagian lantainya itu Ini unik ya tidak biasa Karena di disini dibuat dari batu kali Dan batu-batu putih Nah tujuannya Selain untuk urusan estetik Ini juga membuat Kalau lu lagi nyuci mobil Itu airnya nggak mengenang Atau mengalir kemana-mana Jadi eh, ada fungsi yang eh, Non estetiknya juga ya Selain itu Uh, fungsi lainnya lagi adalah lo kalau masukin atau majuin mobil dalam keadaan basah lantainya ini dia nggak uh, licin jadi mobil akan masuk dengan mudah. Nah di luar pintu besar itu ada sebuah pintu kecil untuk jalan orang masuk dan di sini adalah bagian tamannya yang diisikan dengan bebatuan lalu ada lampu taman dan di sini ada area yang mungkin kalau lo mau nanam apa tuh bisa ini bisa jadi kayak pot besar gitu oke lanjut lagi pompa air ditaruh di bagian depan rumah ya ini pompa airnya di sini ini niat banget ya dikasih kayak casingnya yang senada dengan desain keseluruhan dari rumah ini untuk urusan listrik Rumah ini sudah dilengkapi dengan listrik yang memiliki daya sebesar 2200 watt dengan sistem token. Kalau menurut gua, listrik 2200 watt untuk ukuran rumah ini lebih dari cukup ya, lebih dari memadai. Masuk ke dalam rumah, kita akan disambut dengan pintu kayu solid merek Yoshin dari Korea yang diberi laminating dove. Jadi, ini pintunya bagus ya kayu solid gak kopong. nah kita masuk ke ruang tamu. oh ya uh, ini statusnya disewakan unfurnished ya tanpa furniture jadi nanti lo kalau sewa ini dapatnya kosongan ya kosong semua gak ada furniture apapun. seperti ini ruang tamunya ya dia cukup luas uh, langit-langitnya cukup tinggi. Di bagian sini ada partisi kayu kalau yang ini emang bagian dari rumah ya. Kalau yang pot ini enggak ya, pot dan pohon kering ini enggak. Bergerak ke belakang, kita disambut area untuk ruang makan. Nah, ini lo bisa lihat kita taruh meja makan sebesar ini aja cukup ya. Jadi kalau lu sewa nanti kalau meja makan yang lebih kecil ini pasti lebih lapang. Di sini ada sanitair uh, untuk area cuci tangan. Lalu kita beralih di sini ada ruang untuk asisten rumah tangga. Kalau yang ini pintunya dia itu ya uh, panel panel kayu, jadi nggak nggak solid kayak yang pintu utama. Nah Ini saat ini digunakan untuk menaruh barang oleh pihak pengembang. Lalu di sebelah kamar asisten rumah tangga kita ada toilet untuk asisten rumah tangga. Ini juga walaupun untuk asisten rumah tangga standar saniternya pun tetap sama yaitu toto. Jadi satu rumah ini saniternya toto. Di sini ada sedikit ruang untuk penyimpanan. Di sini ada ban. Nah, jadi lu bisa naruh apa aja di sini mungkin lemari kecil atau mau nyimpan apa. Dan di tembok sini ada sebuah pintu kecil yang kalau dibuka ternyata pintu ini adalah ruangan di bawah tangga. Ini juga bisa lu jadi untuk ruang penyimpanan atau storage, mungkin untuk barang-barang kayak vacuum cleaner atau perabotan yang lain yang lo mau taruh dan rapi gitu ya, tertutup beralih ke area dapur kita akan disambut sebuah meja yang terbuat dari beton cor lalu dilapisi dengan granit putih ya, mejanya solid sekali bisa lo pakai untuk naro perlengkapan makan atau makanan dan di atasnya ada lampu gantung. Ini termasuk ya kalau lampu gantung ini termasuk dari bagian yang disewakan. Ke belakang lagi terdapat area untuk cuci piring. Sudah disediakan tempat cuci piringnya. Nah, kalau yang kompor ini tidak termasuk ya. Jadi eh, lo harus bawa kompor lu sendiri di sini. Kita lanjut ke samping. Ini ada tempat kecil untuk akses ini yang tembusnya ke tempat tadi, meteran listrik. Jadi, lu bisa apa ya? Tembus bisa dari ruang tamu atau dari sini, dan di sini adalah lokasi untuk uh, MCB-nya. Yuk, kita putar lagi deh. Nah, ini yang pompa air tadi ya, ini dari depan. Jadi, kita bisa muter seperti ini. Oke, okay, agak lupa gue jelasin ini untuk kusen jendela. Semuanya terbuat dari aluminium, dan kacanya sudah. Diberi lapisan film ya tinted, jadi dia agak gelap supaya nggak silau. Yuk kita lanjut lagi di sebelah ruang tamu ini ada toilet untuk tamu. Untuk pintunya dia panel kayu ya, tidak solid. Dan untuk saniternya juga tetap standarnya Toto dengan uh, tipe yang Eco Flash. Sekarang di sebelah toilet tamu, kita akan menemukan pintu untuk kamar utama Pintu ini pun terbuat dari panel kayu, tidak solid Tapi dibuat eh, mirip dengan pintu utama desainnya Nah ini kamar utamanya, seluas ini Ada jendela yang menghadap ke carport Stennya juga ini semua aluminium dan sudah diberi kaca film Di bagian atas sudah disiapkan uh, stop kontak untuk memasang AC Dan di dinding ada uh, list profil dari kayu Ya, seperti ciri khas rumah-rumah di Java Prakarsa Indah Penempatan stop kontak sudah sangat dipikirkan dengan matang Jadi, itu stop kontak e, bisa untuk di nakas kiri-kanan Dan sudah disiapkan juga stop kontak untuk e, menaruh TV Berikut dengan e, lubang untuk konektor antena Untuk kamar utama, terdapat sebuah kamar mandi ini saniternya juga masih sama ya Toto, semuanya Toto ada tempat cuci tangan lalu ada juga shower yang sudah disiapkan kalau lu mau pasang water heater atau pemanas air jadi enak, kalau lu pamannya nanti sewa mau pasang water heater, udah nggak usah pusing tinggal beli, itu lubang pipanya sudah ada tinggal pasang Ya setelah lantai satu Kita akan segera menjelajah ke lantai 2 Tangganya ada di sebelah sini Nah ini tangganya Dia uh, modelnya U ya melengkung gitu ya Dan sudah diberi keramik juga lantainya Keramiknya modelnya unik ya Ada motifnya gitu Dan ada railing besinya di sebelah kanan Menuju ke lantai 2 Kalau kita ke arah kanan ada area semi terbuka seperti ini. Nah, yang di kiri ini, itu bisa juga gunakan sebagai area untuk uh, sholat ya, atau uh, kayak musola kecil. Dan apabila untuk digunakan untuk sholat, itu sudah disediakan keran air untuk wudhu. Kalau enggak, ini bisa dijadikan tempat untuk duduk-duduk saja. Dan itu menghadap ke kiblat ya. Berlawan dengan musola itu ada area untuk cuci, jadi lu bisa taruh mesin cuci lu di sini, udah disediain keran, udah disediakan lubang pembuangan dan uh, colokan listrik juga. Nah, ini area yang tembus ke ruang makan lantai bawah supaya terang. Kita masuk lagi di sini, ada kamar anak ini kamar anak dengan jendela yang menghadap ke area musola tadi ini catnya pink ya biar ceria untuk anak-anak lalu ada sebuah jendela lagi yang menghadap ke bagian depan dari rumah Tuh ada satu kamar lagi Ini juga kamar anak kayaknya ya Nah Kurang lebih sama ya Stop kontak juga udah disediain lagi-lagi udah dipikirin banget nih Ini gue suka banget sih Mereka tuh bikin stop kontak atau masang apa tuh nggak ngasal pasti ada tujuannya Kenapa dibikin seperti itu Nah ini juga ada jendela yang kalau dibuka juga menghadap ke bagian depan rumah untuk kamar anak pun stop kontak untuk TV dan port antena sudah dipersiapkan tidak lupa juga disiapkan stop kontak untuk pemasangan AC di bagian atas kita lanjut keluar dan di sini ada area untuk living space ya untuk Tempat kumpul ya bisa ditaruh sofa Atau kursi gitu ya untuk duduk-duduk Tersedia pula Tempat cuci tangan Ini wastafelnya bagus nih uh, standar ya Toto Nah dibaliknya Ada kamar mandi Untuk lantai 2 Sama seperti di lantai 1 pun Dia sudah disiapkan untuk pemasangan water heater Dari area keluarga ini Dari area kumpul ini Kita ada pintu lagi Menuju ke balkon nah, ini melihat langsung dari atasnya carport. Oke demikian review untuk rumah yang disewakan di perumahan Java Prakarsa Indah untuk harga sewanya sendiri dia itu sebesar 49 juta rupiah dan minimal sewa 2 tahun tapi oleh pihak pengembang diberi keringanan itu boleh dibayarnya per tahun ya dan e, di awal kita harus menyerahkan uang deposit sebesar 5 juta rupiah untuk apa deposit itu? jadi nanti di deposit itu diberikan ke pengembang ketika akhir kontrak selesai pengembang dan penyewa akan sama-sama uh, mereview rumahnya apakah ada kerusakan atau perbaikan apa yang diperlukan selama masa sewa itu nah uh, kalau tidak ada kerusakan atau apapun itu uang deposit 5 juta akan dibalikin ke penyewa tapi apabila terjadi uh, kerusakan atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, itu akan dipotong dari uh, DP yang eh bukan DP, akan dipotong dari uang jaminan yang 5 juta rupiah itu untuk kontrak marketingnya. Lo bisa lihat nanti di kolom deskripsi ya. Oke kalau gitu, terima kasih telah menonton sampai selesai. Ditunggu like-nya, subscribe-nya, subscribenya, komennya, dan share-nya. Sampai jumpa lagi di video gua yang berikutnya. Bye.